Mitos or Fakta, pelihara burung ini bisa datangkan rezeki dan hoki. Jika kalian ingin memelihara burung ini, mungkin informasi pada kali ini dapat membantu, yaitu mengenai mitos pelihara burung kutilang emas. Nah, berikut ini ulasannya. Satu, banyak rezeki. Mengapa memelihara burung kutilang emas dikaitkan juga dengan banyaknya rezeki? Hal tersebut tidak sepenuhnya benar, tergantung dengan apa yang sudah melekat pada pikiran setiap orang. Ini hanya sebuah mitos yang dipercaya tidak dari semua orang yang ada di dunia. Hanya beberapa saja yang mempercayai bahwa pemelihara burung kutilang akan mendatangkan rezeki. Mungkin dilihat dari namanya yaitu mengandung emas Akan tetapi ini hanya sebuah nama saja yang bukan berarti burung kutilang tersebut memiliki lapisan kulit emas 2. Sebagai Pelindung Mitos lain dari melihara burung kutilang adalah mampu melindungi si pemilik dari hal-hal buruk apapun Emas menjadi sesuatu hal yang bernilai dan berharga Kemungkinan inilah yang identik dikaitkan dengan aman dan sejahtera. Banyak yang menganggap bahwa pemelihara akan diberikan lingkup yang tenterap dan bahagia. Akan tetapi sebuah mitos tidak bisa dipercayakan 100%. Semua tetap kembali kepada Allah Subhanahu SWT yang memberi kehidupan, mengetahui masa depan, pembuka pintu rezeki, dan juga pelindung. 3. Disegani orang Mitos melihara burung kutilang emas yang lainnya adalah dapat disegani orang. Hal ini seperti yang sudah disampaikan di atas, bahwa emas menjadi suatu hal berharga yang bernilai sekali bagi setiap orang. Hal ini dikaitkan juga dengan kewibawaan di mana banyak orang yang akan segan dengan orang yang melihara burung kutilang emas. Disegani di sini dalam arti mudah dihargai orang dengan perlakuan baik, sopan dan ramah tamah. Empat, pembawa keberuntungan. Banyak mitos yang lainnya yaitu seperti membawa keberuntungan. Inilah yang dikaitkan beberapa orang dengan memelihara burung kutilang emas. Pemelihara akan selalu beruntung dalam hal apapun. Dan di setiap kesempatan apa saja Misalnya ketika mengikuti sebuah lomba Akan lebih banyak menang Contoh yang lainnya Juga ketika anda ujian sekolah Akan diberikan nilai bagus dan lulus Akan tetapi perlu diingat Bahwa semua yang bisa menentukan nasib manusia Hanyalah Allah SWT 5. Diberikan kesehatan Burung kutilang emas jika dipelihara akan memberikan kesehatan kepada si pemilik Begitu bagian dari mitos yang melekat pada beberapa jiwa manusia Dengan memelihara burung ini di rumah Pemilik akan dijauhkan dari segala penyakit Itulah pembahasan tentang mitos memelihara burung kutil emas Namun mitos tersebut saat ini mulai memudar Sehingga tak banyak yang tahu tentang semua itu Semoga bermanfaat